harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Atau Antam, hari ini, Kamis, 27 Oktober 2022, tercatat menguat dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 948.000, naik Rp 5.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, Rabu, 26 Oktober 2022. Sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp524.000 atau naik Rp2.500 dibandingkan perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp4.515.000 sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga rp rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 28 Oktober 2022.